serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Menemani santai pagi kalian saat ini Bawimin akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita Diawali dengan kabar yang sangat membanggakan sekali persenabat ya Kali ini dari Langit Musik Langit Musik mengabarkan soal lagu sekali seumur hidup persenabat ya Bongkar makna lirik sekali seumur hidup Lesti Kita lihat di kalimat caption sebelumnya persenabat yang dituliskan Yang diunggah, yang diposting oleh akun Langit Musik Untuk apa harta dunia, bila tak ada cinta yang menyertah Lagu ini cocok banget didengerin kalau kamu lagi mau serius menjalani hubungan dengan seseorang. Sob, biar gak bertepuk sebelah tangan, share postingan ini ke pasangan kamu biar dia tahu makna liriknya juga. Kita simak persahabat ya untuk makna lirik dari lagu Sekali Seumur Hidup. Untuk Lirik Kamu hadir bagai dalam mimpi, dan aku tak ingin terjaga lagi, merangkai kisah seorang putri, yang jatuh cinta pada sang pangeran. Makna lirik, kekasih yang datang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, karena benar-benar sempurna dan sesuai impian Kita lihat juga lirik selanjutnya. Untuk apa harta dunia, bila tak ada cinta yang menyerta, mahsyur dan semua kejayaan, Tak cukup membuat kita bahagia. Makna lirik tersebut, hidup dengan harta berlimpah tanpa cinta tidak bisa membuat bahagia. Bener nih sob, katanya tuh ya. Kita lihat juga lirik selanjutnya. Sekali seumur hidup cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya seia sekata cinta. Ini bagian palingnya. Lagu ini menyampaikan doa agar hubungan bisa langgeng selamanya. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan bersahabat ya Bunda Lesi kecora selalu membuat karya-karya terbaik. Dan karya terbaiknya selalu diminati oleh banyak orang. Amin. Kemudian juga bersahabat kita lihat di postingan Bunda Lesi semalam. Yang memposting momen foto bareng sirkel-sirkel yang sangat luar biasa ya. temen yang ada dalam suka dan duka mudah-mudahan Lesti selalu dikelilingi oleh orang-orang baik oleh orang-orang yang tulus mencintainya kita selalu kagum dan bangga dengan sosok Bunda Lesti Peciora namun di postingan ini pun memang banyak sekali tanggapan dan support yang diberikan dari orang-orang terdekat di antaranya persahabat ya dari akun Instagram Tengku Safi ikut mengomentari di postingan Bunda Lasik Eciora Good to see you Wah, Masya Allah banget Ada juga persahabat ya tanggapan lain dari akun Uya Inarsat Masya Allah Uya Ina mengatakan Bunda Lesti cantik sekali, luar biasa. Ada juga persahabat ya dari petinggi langit musik langsung Bapak Deddy Suherman mengatakan Alhamdulillah semangat. Masya Allah bentuk support dan dukungan untuk seorang Lesti Kejora. Kita lihat juga dari Fitri Karlina yang ikut berkomentar Alhamdulillah sehat-sehat selalu Neng Lesti Kejora, Masya Allah banget ya Bunda Lesti selalu mendapatkan dukungan dari Teh Fitri yang selalu tulus mencintai Bunda Lesti Kecewara. Dan kita lihat juga persahabat ya, salvo dari Pak Ferry Uno, persahabat ya. Tanggapan yang diberikan, stop memikirkan apa yang orang lain pikir tentangmu. Let the quest, kepercayaan diri adalah suatu keindahan, begitu pula suatu kebersamaan. Masya Allah, ini luar biasa banget ya komentarnya. Dan kita lihat juga persahabat, komentar juga diberikan dari akun Instagram Marcel Widianto yang memberikan love hitam tiga persahabat ya wow Marcel juga ikut menanggapi ternyata oleh sahabat ya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk seorang Lesti Kejora semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kemudian juga persahabat ya Kak Loli pun mengunggah postingan foto yang sama Bunda Lesti kejuara pun persahabatnya langsung berkomentar memberikan love hitam di unggahan Kak Loli. Namun kita juga salvok di beberapa tanggapan komentar dari fans Leslar yang sangat luar biasa. Di antaranya dari aku, Lesti Fati, anuskari FC mengatakan, Welcome atau selamat bergabung Aurel di gengnya Lesti. Kalian semua anak-anak baik. Semoga persahabatan kalian langgeng selamanya. Amin. Masya Allah banget ya. Dan selanjutnya persahabat disimak juga ini ada kabar yang lagi ramai di postingannya KPI persahabat. Perhatikan poin-poin penting yang diunggah oleh KPI langsung. Yang pertama, tidak membuat hal yang memperdebatkan unsur sara. Yang kedua, memberikan informasi faktual dan tidak memuat opini redaksi. Yang ketiga, mampu memberikan tayangan yang adil, berimbang, dan tidak berpihak. Selanjutnya yang keempat, tidak memuat informasi bohong termasuk hoax dan fitnah selanjutnya yang kelima tayangan yang disajikan tidak mengandung unsur pornografi dan keji dan yang terakhir ini poin yang sangat penting banget tidak menyajikan informasi yang menghakimi tersangka sebelum dijatuhkan vonis oleh hakim ini lagi ramai dan memang lagi viral banget di sosial media bersahabat. Ya, apalagi fans-fansnya Lesti dan Bilar ini ikut menanggapi. Dan kita lihat ada sebuah kalimat yang diposting di unggahan ini. Gimana nih Indosiar Berarti Bilar nggak diboykot KPI. Indosiar buru-buru amat ambil keputusan punya tujuan lain ya. Itu kalimat sindiran dari fans Lestlar untuk Indosiar. Namun komentar pun beragam diberikan, diantaranya dari akun Rose Gold 69191 mengatakan Hanya karena satu kesalahan, lupa semua kebaikan sampai-sampai harus dipecat tidak terhormat Sedangkan cara lain yang lebih lantas, pisahkan di belakang layar, hubungi personal, sampaikan baik-baik Emang yang disayangkan untuk semua fans Lesnar kepada Indosiar itu pemecatan yang tidak secara terhormat kepada Rizky Pilar hanya karena satu kesalahan dan Indosiar pun mengambil keputusan itu terburu-buru persahabat ya kita yakin bahwa Lesti Rizky Pilar persahabat ya mempunyai banyak tentunya rezeki yang tak terduga persahabat di luar sana walaupun sudah dibuka satu TV kita hanya mendoakan untuk Leslar semoga selalu Memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik hanti antinya mendoakan untuk Lesti Bilar dan selanjutnya, persahabat disimak juga di unggahan Lesti Alfati. Ini momen di acara karnaval SCTV. Bersahabat, ya. perhatikan Bunda Lesti saat keluar bersama Rizky Pilar dan menggendong BBL. Tentunya, di sini memang banyak sekali haters dan netizen yang selalu membuat gundah dan selalu membuat Lethal Lovers semakin meradang bersahabatnya dengan ulah netizen yang selalu berkomentar tidak baik. Kita lihat bersahabat. Di antaranya dari akun Instagram Eric Pamela 69. disitu mengatakan sombong banget Lesti nggak mau lihat. Lesti dibilang sombong persabatan. Ya, kita lihat jawaban dari Ida Manurung 2. Jangan begitu, Mbak. kasihan positif aja kita. Dari kita lihat juga persahabat jawaban komentar dari Khaifan Natura Ward mengatakan, "Lesti ora mau nengok, ngapa emang?" kata itu ya. Itu pembelaan dari fans luar biasa. Semoga Lesti Tentunya selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesabaran, dan kita selalu bangga dengan sosok Lesti Kejora. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan terus mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih.